Kuloniku ya, ngaji di sini, kuloniati. Kulon tidak pernah ngaji di sini, tidak sanyat. Terus kuloniku nati tengraudah nih, kulon berkali-kali. Dan saya punya asolawat al-muftar, solawat solawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Said Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali kayak. Ada sekian solawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di raudah itu, anggar tak boleh nih, mesti pelat pelat itu yura jelas Seng tak ulang-ulangi kalau bacaan itu. Khususnya Alasihina Muhammad, Allah di Toros Ta Bi Jamalihil aqwan Jadi Toros Ta itu, ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad, seng Toros Ta Bi Jamalihil aqwan Yang karena dia, karena beliau, alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman seng apik uang jowo, biar nazaran di tiros u naman seng abe. Jadi misalnya kain disongket. Nasunggetan sing jadi seni terbaik. Iku mengharap dari nama Tiro, nama Tiro. to Gak? to Ro Alif ya. Allah di Toros Tafij Jamalil Akwan. Terus kalau nihku seneng banget bik solatnya. Sampai solawat itu kira-kira lima halaman. Sampai saniki ku juraroh boeroh. iku mau lapak Toros Tafij Jamalil Nuh Terus kalau ngalami wusul ini, terus kalau nulis, mensarai kata terus tabi jamalihi lakwani Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu, saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhu'ilil muta'alim Kenapa fadhu'ilil muta'alim, Fadilahnya orang Belajar Yang paling saya ingat, saat itu, saat di rawat itu, hadisnya Ad-dunya mal'aunatun Ya pang kono at dunya mal'unah mal'unun fiha illa aliman au mutaalliman wa ma walahu. Semua dunia sa isinya itu mal'unah, dilaknati. Gus laknat kabeh Allah dhumur, murka Nenggoni gone isine dunya kuwi at dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali dua, kata Allah, illa aliman, kecuali orang alim. Au mutaalliman ta orang nopo? Belajar ya yaitu yang menopang Alim dan Muttalim Terus kulon itu keluar dari Rautah, terus nulis kulon-nulis yang dekat mimbari Rasulullah Sampai berhari-hari, sampai sekarang Kulon itu ada buku dokumen khusus tentang Fakhtu'idul Alim dan Muttalim Dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusul, saya tidak dalam kapasitas saya Dengan keterbatasan saya buatin Mang saya busul betul, mang artinya usul itu apa? dunia itu saat usai pikir sekarang maknanya baik itu apa? dia pasang datanya. maknanya baik itu tidak jelek apa baik itu baik maknanya apa itu pokoknya elek elek maknanya, tidak ada tapi ketika ada Rasulullah maknanya apa itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah tidak ya, maknanya izin dari Allah jelek itu orang untuk izin karena lafadz AP, ini ku kalau tulis tenan sampai kalau ketemu pengiran kalau yakin jemben untuk denda pengiran itu gara-gara kalau menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini, misale rukeniku pelanggan neng Hollywood atau neng sarke mana pelanggan, akhir deh ini bar kelon kok bayar? Jadi lonti ya pelanggan sing AP, pahami? Akhir gak bayar cerane pelanggan sing elek. Saliruken ketua copet anak buah sing setor untuk apa jenisnya anak buah sing singras setor elek artinya kata ape dan elek itu akan begitu ilayomilkiama andika ndak ada ilmu syariat andika ndak ada ilmu tapi kalau ada ilmu kan ora sebagai zina itu elek, copet itu elek orang orang pikiran sing toh ape sing bayar makanya Tara kula, ini runga nontonannya. Itu bahaya sekaliannya kalau tidak ada orang alim atau mutak alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi atau manusia. Misalnya ingat, saya misalnya dilanteng di Singapura atau di Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras, masih wong alim dan orang pengiran. Barang Singapura bersih, kayak apa wong-wong LSM kan berlebihan kota itu tidak kayak Singapura bersih, tertib, ekonominya bagus gini-gini, nggak ada korupsi kayak Indonesia gini, malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak Kiainya, ono ngono barang, ono tambahane barang, waduh. Cara pikiran loh, ini roh wong Singapura resik, kota bersih, misalnya Hollywood Roh wong ras ujut wes cici sia lihat di Madinah, Malouna, ini kota Cilacu, wong orang Singapura, suci wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua, bahkan Anda gak kepikiran apa yang udah tunggu deh. misalnya, atau urip pengen Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah ada Adl, mau nanti orang tuh pakai ukuran yang gak yang tertib baik, menurut manusia ya dianggap. Ampel ya kayak tadi copet tuh enggak anak buaya setorake udah rani ape lontar enggak ada pelanggan ini bayar jujurin yuk pelanggan. Nanti. Nah sekarang sedikitnya ini dari hadis tadi kenapa Rasulullah begitu ekstrim menghentikan dunia kpu di laknat? semua saat se ini kecuali ilah aliman, aliman karena yang menjaga agama ini tinggalannya orang dua itu orang alim atau orang belajar lainnya itu mesti dijoko beb hukum dunia ini. Jadi misalnya kalau ngalem alim, meskipun kadang-kadang dia ketutut. Amerika itu negara hebat. Ngini -ngini. Tapi, sadar, ini- um, ini. Tapi angger sadar wes hibah tiap apa ada kafir, dibenin rokok selawasi, Yaudah sudah selesai. Ini penting saya utarakan, karena kalau nungu roh tenang, bukan cari roh tenang. Sing joko Islam wilayah milki namun ilmu. Gan kalau rapat itu seneng, ambek ajaran-ajaran yane ilmu, gak terima itu seneng.